so guys balik lagi di akunek ayo kita lanjutkan lagi cc pirate nya Dan mana ini kita daily dulu aja lah daily dulu yang SR Mori ya rotasi mingguan kembali lagi yang awal ya ini hari ke 8 eh ya hari ke 8 lah hari ke 8 dan kita langsung saja ini dan operator yang gua gunakan seperti ini dan mungkin gua ganti ke ini saja Oke okay, terima kasih Dan lalu kita mulai saja Oke okay. Ini hidupkan Ada semut 溶解した。laju sekali Bu で。 え、で、そこ。ちょっとからかってあげようと。ですね。<笑> とでこれはてでて ya apakah kita mulai kita mulai saja Oke okay, berhasil boy berhasil boy berhasil mantap sekali <laughs> lewat satu saja itu coy si siapa namanya si anjingnya yang tadi itu terima kasih or night Oh, Akhirnya <laughs> bisa, Boy. Oh,